Yes, yes. Oke okay, dikali 10 ah, aduh lewat saja. Coo, apa ini makota? Hah, wow, Yo Yo WhatsApp bro, selamat malam Minggu guys ya. Dalam video kali ini saya akan membagikan slot gacor hari ini. Modal receh lima puluh jadi jutaan, guys. Gila, gila, gila! Tentunya dengan pola gacor Olympus hari ini, guys. <laughs> Langsung aja, guys, ya, gila nih. Pokoknya, bestie mantap! Maxwin gak bang, nggak cocok. Cuman gua di sini, lu tahu sendiri guys, ya Gua sudah mulai barbar -bar dan diraijo dengan modal lima puluh Kita memainkannya dimulai dengan bet 800 dan akan meletus. Gila, gila, gila! Tetap pantau aksi dari Kakek Zeus, guys. Ya, gila banget pokoknya! Anjay, anjay, gua gak jadi galau sih, cok. Tapi sebenarnya gimana sih ya? <laughs> sebenarnya sih galau anjing 30B di domino guys Di slot domino guys ya Sedangkan di slot pragmatik hari ini gua dapat banyak juga ngentit-ngentit mantap dan jangan lupa guys ya jangan kedipkan mata kalian dikarenakan ciwi-ciwi akan menghibur kalian semua dikala kalian tentukan dan kesepian aduh aduh aduh ayo bang cepetan bang ciwi-ciwi lu mana bang dasar anak-anak ngediaw gak mau nyawer mintanya yang kewer-kewer aduh aduh aduh ngentit lu pada guys oke kita cocok di turbo guys ya kelamaan ngentit aduh tapi kalau isinya jelek gue putar lagi guys begitulah cara mencari pola gacornya guys ya aduh kita cari yang konek-konek siapa tahu kita bisa jadi bonek guys gila sih Zeus. please gila cincin kawin ya. sudah siap untuk aduh kagak dikasih petir loco goblik goblik parah juga sih sebenarnya guys ya kita coba di DC on guys ya asapin cepat 10 gua cocok 10 10 dulu co kita sortir siapakah yang akan melintir Ya. Aduh Gila dapat apa tuh Dia memenangkan K Kaget awang kaget ay, Sedikit doang itu guys Gak penting guys ya Yang gue bawa adalah Maximil atau petir merahnya Besti gila gila gila Mana bang ciri ciri dia. Goblin lu Jangan terlalu sangit dulu guys ya Dulu aja alur putarannya tiau Masih baru mulai ini bestie Pemanasan dulu lah Kakek belum ini ini guys guys ya kita sikat 30 turbo biar panjang durasinya mantap mantep gila pokoknya ini besti selebew dikali 10 saja hanya terkena giok oke merah dari limanya sudah kena guys ya aduh telur asin biasanya terkena anjing anjing Udah bodo amat guys ya Kasih cincin Mantap jiwa co-auto Meledak Gila masih dikasih merah delima guys ya Mantap nih Sensasional Kas seleb doi tenang aja guys ya udah gua suruh pulang tadi coy biar nggak ngerecokin ngentit Gua kan lagi kerja ayang lu ngapain sih gila cincin mulu nikahin bang itu tandanya lu suruh nikah bang sabar ngentit hidup ini harus dinikmati guys ya kita masih punya banyak ciwi-ciwi maksudnya di sini guys let's go <laughs> cuci gua cuma satu coy pokoknya cok oh. masuk skater best okay, gila kita liatkan kita pantau aksi dari skater ini guys ya 15 free spin didapatkan dari room jackpot kita akan gak terjadi jackpot dalam periode kali ini hanya perkalian 4 saja Aduh gelasnya lagi-lagi ngepreng, Gak goblik, goblik Ayo dong kuning dulu Kuning-kuning tai Oke jam pasir kurang 2 besti Anjing banget Kenapa selalu begitu guys ya Parek kayu lutut. Ayo dong cincin kawin Aduh gelas lagi Goblok Goblok Jangan Sampai mengacaukan suasana hatiku kakek Gue lagi suka malu bestie, Please kakek Kasih anjing Tiga doang lo goblok, goblok Gak apa-apa guys ya Meganya sudah gila ini guys Dikarenakan bet 2400 itu Bakalan meledak Sampai ke usus guys Aduh aduh aduh konek terus-terus kalau kelas konek itu auto jadi bonek guys anjing kurang satu guys, siap permata unguku, ku bedes-bedes oke dikali 10 ah aduh lewat saja co apaan ini kota dajal? dikali dua saja auto sensasional berapa goblik 442 dua. auto jalan gua sih Haji. Aduh, do, do, do, do. Oh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, mantap aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, kenceng aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, Jonah gila gila gila ratus ribu kita kantongi dibuka guys ya anjing enak banget cok madu jam pasirnya meledak bom sabelas tapi gak bakal ada perkalian guys karena eh karena berjudi itu haram guys ya kata bang Roma lama aduh aduh aduh dasar lu pada munafik nyetit nyetit gua gas lagi dikarenakan modal sudah melambung tinggi Selamat tentukan di Papa fa Dasar anak-anak setan Mari kita pantau yang udah kayak ketan dan kesetanan Selebih Buat temen ini guys Gila gue pengen punya yang kayak gini sih Aduh melorot besti Dor goblik goblik Lu demen yang gini-gini sih guys ya Kadang-kadang netizen blog kita ya guys Aduh, ngapain digesek tembok goblok goblok, Ah, hilang duit gue guys Aduh, aduh, aduh, abis duit gue guys Ada babi nyepet ngesek tembok guys ya Kalau gue mau udah gue kasih aja dah 900 besti Ngintil dan mengintil kita guys ya Mampu Aduh jam pasti udah kurang satu cow gua terlalu bersebat dan birahi guys ya karena kan kakejus dajal ini malam minggu sudah membuat cuan-cuan yang banyak petir anjing kenapa lu keluar goblok goblok kenapa ada kaki di situ ngentit harusnya dapat terlu cerper ini kadang-kadang anjing guys ya gua nggak mau pulang dulu guys soal gua mau barbar e-sport supaya si juse ini melorotah Wah, wow. guys ya, masuk scatter bestie, Prispin kita dapatkan lagi, Martin tauco. kecain dulu sampai ke bijinya Zeus. Oke jam pasir sudah kena tinggal Joker nunggu. Patir, please angkat ketekmu, Gue ada pakai Rexona ini anjing. Wah si goblok, kagak dikasih guys ya, baru keluar di belakang entit kena cincin kawin lagi. Nih ayam kalau nonton pasti udah marah-marah si entiau oh guys ya, parah guys. harus, lu harus beli cincin buat gua anjing-anjing. gitu dia bilang guys. gua. jambak aja rambut tenang besti. kita nikmati saja malam ini karena ayangmu ini sudah cuan banyak guys ya lo jangan iri para jomblo ngentit dikali 4 lo besti waduh 91 guys ya gila gila udah 1 juta kepadangan kita guys besok mingguan gue libur guys ya gue gak upload guys gue mau rekreasi guys ya nginep di oyot ya ngentit aduh jangan cemburu kau besti goblok kalian berteman aja lah sama leon Lu habis habisin tuh Gua udah habis 30B juga guys Barangkali lu bakal dibalikin sama kakek laknat ini guys ya Lu stay tune aja di domino guys Mampus-mampus lu Gak bakal mati tua lu guys ya Pasti mati muda anjing anjing <guluh> Gua tadinya sedih Gak di sini jadi sugi guys ya Aduh-aduh aduh adu, adu, mantap sugi itu apa bang Lu pastikan kenal pesugian anjing Ini babi ngepet gua guys Atau tuyul gua guys ya Namanya Kakek Zeus Super B Itulah bukti dari babi guys ya <laughs> Pokoknya setelah ini gue cuan Gue pulang guys ya nggak mau lama-lama bergoyang dengan Kakek Zeus guys Bisa mampu 437 di kantongi Total kemenangan kita sudah 1.300.000 di kantongi Dari rum jackpot kita Mantap-mantap jiwa gua mau WD dulu bestie Bye-bye Oh, uh, usia ini pasti mau ikut ke Oh iya ini guys ya kalau cewek-ceweknya ciwi begini bestie. Besti anjing ayang telepon lagi goblok, wah gawat guys, udah gue suruh pulang masih telepon aja nanti sabar deh ayangade goblok.